Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al Habib Munzir Al Musawat sudah menjelaskan tentang amar Ma'ruf nahi munkar. Pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah tokoh yang paling sukses dalam melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berkembang dengan pesat Lain dengan agama-agama besar lain, kata Stoddrat Agama Buddha punya Raja Asoka Agama Persia punya Raja Sirus Sirus Bukan sirus sinaga, sirus Agama Kristen punya Raja Konstantin Mereka ini Raja-Raja besar dan berkuasa Yang menunjang agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana Dengan segala kekuatan dan kekuasaan Lain dengan baginda Nabi Beliau bukan Raja, tidak anak penguasa, tidak pula orang kaya tapi amar ma'ruf yang dilaksanakannya berhasil menembus dinding jazirah Arabia mewarnai hampir dua per belahan bumi. Nah, saya mau ambil porsi apa landasan beliau dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebelum ke arah yang tadi sudah ditanyakan saudara agung. Pertama, landasannya adalah siddiq. Apa? Jujur. Sebab bagaimana orang mau amar ma'ruf na'i munkar kalau dia enggak punya kejujuran. Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya. Ucapannya adalah perbuatannya. Perintahnya berwibawa, ajakannya diikuti. Kerana beliau pelaksana pertamanya. Keteladanan. Kalau kita gimana mau berhasil Amar Ma'ruf, cuma teriak saudara-saudara, sedekah sedekah yang teriak buntut gasiran. Mbahnya pelit. Jujur. Kata orang tua Melayu gini. Wahai saudara, adik dan kakak. Peganglah jujur, jangan durhaka. Jauhi bohong, haramkan dusta supaya hidup tidak ternista. Asik, kan? Asyik kan? Jauhi bohong, haramkan dusta supaya hidup tidak ternista. Orang bisnis modal paling penting adalah kepercayaan. Coba, saudara punya kapital miliaran, kalau nggak dipercaya orang, ada nggak yang mau ngasih proyek? Ada nggak? Ada nggak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis kepercayaan. Modal utama dalam memimpin kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita kepercayaan. Oh, uh, kalau hidup udah dipercaya bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Bener. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak enak rasanya. Jujur, bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau, bukan S3, enggak profesor, dokter, enggak, amin, orang yang jujur, dan itu yang kita perlukan sekarang. Gayus. <tis> <tis> Saya lihat bukan saja kasusnya aneh, penanganannya juga aneh. Orang sekali bergaya bisa ngobok-ngobok semuanya Sekarang banyak yang telinganya pada merah Matanya pada pedes, Begitu dia nyanyi Bagaimana dia merambah kepolisian Merambah kejaksaan Merambah kehakiman Lalu penanganannya juga aneh Kayak imo terfokus kepada kasus Gayus, ya, padahal yang terbesarnya adalah mafia hukum dan mafia pajak. Karena itu soal yang paling besar ini. Kita perlu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur? Cahayanya terang sampai ke fajar. Apa tanda orang yang jujur, hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, pancung di dalam, menjegal kawan seiring, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng. Topeng yang berkeliling, ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi dan seterusnya. Pantas Kalau satu saat Seorang Biang preman Mbahnya preman Datang menghadap baginda Nabi Dapat hidayah dia Ya Rasulullah saya mau masuk Islam boleh enggak? Oh boleh Ucap syahadat Selesai mengucap syahadat dia bilang lagi Ya Rasul mm -hmm, Saya kan sekarang sudah masuk Islam Baik Saya cinta Islam Alhamdulillah saya cinta anda ya Rasul Bagus itu Cuma saya juga cinta dosa Ini aneh orang ini Preman tadi ya ah, Saya cinta Tuhan ya Rasul Saya cinta Islam Saya juga cinta dosa Saya belum bisa tinggalin di dosa Saya suka judi Suka mabuk Suka zina Marah baginda Rasul dengar ini Enggak Beliau senyum Senyum Orang yang tegasnya amar maaf naimun kartu jangan masang muka kuburan, manyu muka ditekuk jangan ya, senyum, lalu beliau bilang lah, Pak apa deh. cuman begini, Mas, oh, dari Jawa premanial tuh, <laughs> kamu suka mabuk, hobi, kamu suka zina. Boh. Di mana-mana ada langganan. Kamu suka nyolong? Iya. Ah, oke, okay. gini. Saya cuma minta mau enggak kamu mulai hari ini janji sama saya? Apa ya Rasul? Jangan bohong. Hal tu'ahiduni 'ala tarkil kadhib. Mau enggak kamu janji satu aja? Jangan bohong. Ah, saya kira apaan kali ya Rasul. Kalau itu macam kecil, sanggup, sanggup. Ayo, saya bayar. Bismillah hari ini, hari ini kau janji enggak mau bohong, janji. Pulang, sambil pulang di hatinya mikir, ma ashal ma talabah dan Nabiul Karim. Ini Rasulullah kok gampang banget permintaannya, enteng urusannya. Saya terang-terangan, tidak boleh gak tinggal sinar, tidak boleh gak tinggal nyuri, saya suka mabuk. Cuma disuruh tidak bohong. Encer. Dia kira tidak bohong, gampang. Hei. Hei. Dia kira tidak bohong, gampang. Padahal Nabi Allah Ibrahim pernah mengeluh. Saya seumur hidup tiga kali bohong. Saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal bohongnya bohong benar seumur hidup tiga kali merasa bohong bingung Nabi Ibrahim kita sehari 16 kali bohong nyengir aja nyengir nggak ada bingung-bingungnya <tuh> udah sambil pulang hari berganti minggu minggu pergi datanglah bulan Satu hari ada lagi jalan nih si preman nih mantan preman nih ngeliat perempuan cakep, kenalan dibawa ke rumah masuk ke kamar Hampir terjadi. Mau zina lagi, hampir terjadi. Oh, dia tegangan tinggi. Hampir nyaris begitu mau terjadi. Ingat, eh, saya udah janji sama Rasulullah nggak mau bohong. Ntar kalau ketemu beliau, saya ditanya, "Kamu masih zina?" Nyautnya bagaimana? Nyautnya gimana? Kalau saya bilang iya, saya pasti kena hukum, udah Islam. Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Padahal sudah janji enggak mau bohong. Perang ini iman sama syahwatnya. Kata kata syahwatnya udah sikat. Kata imannya pikirin dulu lu udah janji loh Perang! Akhirnya imannya menang. Dia bilang sama tuh perempuan, Mbak Yuy. Mbak Yuy. Non sewo mbak yu ndak jadi, loh ndak jadi pie ya wis pokoknya ndak jadi, <laughs> selamat dari zina, lain hari mau mencuri sudah mat daya dahu, tangannya udah dijulurin ingat lagi ntar kalau ketemu nabi ditanya lo masih nyolong gak? Gimana nyawotnya? Tiap kali mau berbuat jahat tiap ingat janjinya. Tiap ingat janjinya terhindar dari perbuatan jahat Paling akhir di atas menghadap Nabi Ya Rasul apa Sedakta ya Rasul Anda benar ya Rasul Kenapa? Yang anda minta atuk Ketengarannya enteng cuman pongkolnya Saya nggak berkutik ya Rasul Lihat pengaruh jujur dalam hidup Kiai, hey, mohon maaf kalau saya potong eh, jawaban jujur Kiai ini nah bagaimana dengan sifat dari hakim-hakim kita dalam memutuskan ini ini? Ya, kita berharap mudah-mudahan mereka jujur perkara apa ini harapan hampa itu soal nanti lah. yang penting kita berharap mereka jujur dan mempunyai rasa keadilan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ini satu dasar Amar ma'ar itu, jujur Yang kedua, tablik Menyampaikan Menyampaikan Ini pun tidak gampang Suatu saat beliau lagi dakwah di kalangan elit mm -hmm. Datang orang buta nyebarin agama Nanyain agama Agak masam, muka beliau agak berpaling Tuk turun ayat <tuh> Ayat yang saya sampaikan tadi Allah mengkritik kepada baginda Nabi Mengapa kau agak masam ketika datang orang buta minta diajarkan agama Ayat ini disampaikan juga sama oleh Nabi kepada para sahabat Ini loh, ayat ini barusan turun mengkritisi saya Jadi memang yang orang hidup yang baik itu Jangan alergi sama kritik Tapi yang kritik pun jangan asal ngomong Ya Ya, hey. orang jangan alergi sama yang namanya kritik karena kritik itu yang sering membuat kita berpikir. Di kritik yang membuat kita dewasa, di kritik yang membuat kita jadi bijaksana. Pujian sering jadi racun, walaupun sementara kita senang. Ibu cantik loh bu, uh oh, mekar hidungnya. Hmm. <tuh> Tapi itu sering jadi racun kritik yang membuat kita berpikir, kritik yang membuat kita dewasa, kritik yang membuat kita jadi bijak. Tapi yang ngeritik pun asa jangan asal jeblos. Saudara hadirin yang saya hormati, kita nggak bisa ngukur baju kita pakai badan orang lain. Ini tolong. Ini bahasa bersayap. Jangan ngukur baju kita pakai badan orang lain, nggak sedang. Ya enggak sedang orang sering berada dalam sebuah situasi yang tidak semudah kita makanya Luqmanullah Hakim pernah bilang sama anaknya nah kita ini kalau nggak punya prinsip bakal serba salah kok gitu pak? ayo kita buktiin Luqman keluar sama anaknya bawa seekor keledai keledai kecil dituntun berdua lewat di tengah orang orang pada ngomong anak sama bapak sama gobloknya bawa keledai bukan ditaikin dituntun Tolol. nah kamu dengar nak iya sekali kita salah sekarang gimana pak bapak yang naik kamu jalan Jalan. lewat lagi di tempat orang orang ngomong lagi bapak kagak tahu diri enak enakan di atas keledai anaknya disuruh jalan tega sama anak kau dengar nak iya dua kali kita salah Tapi sekarang gimana pak kamu yang naik bapak jalan Lewat lagi orang teriak lagi Anak durhaka Bapaknya disuruh jalan Dia enak-enakan Dengar nak? Iya pak, tiga kali kita salah Sekarang gimana pak? Kita naikin berdua yuk <laughs> Naik berdua Sampai di tempat orang banyak teriak lagi Anak sama bapak samanya ini. Tidak punya peri kebinatangan <laughs> Masa kalau kecil naikin berdua kejam nah terus dengar iya berapa kali kita salah empat Amin. sekarang gimana pak sekarang keledainya nyok kita gotong gua pengen tahu orang ngomong apa begitulah bapak ibu hadir tanpa sebuah prinsip kita sering terombang ambing Makanya kita rakyat nih kudu punya filter. Rakyat harus jadi rakyat yang cerdas. Emas pasti kuning. Ya. Apa semua yang kuning pasti emas? Rakyat harus cerdas. Nih nyengir tapi mikir nih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Karena itu kembali kepada sifat menyampaikan. Apalagi yang menyangkut hak orang banyak. Orang-orang tua Melayu bilang begini. Mengapa orang menembak ungka? Karena merengguh buah embacang. Kemana kenapa orang banyak celaka? Karena serakah hak dengan hak orang. Anak anak udang dimakan itik. Itik berenang di air timpas Hak orang jangan diusik Kalau diusik badan terhempas Hancur Karena yang menyangkut hakul adami, hak-hak manusiawi Itu harus dipenuhi Tablik menyampaikan Ini kan kadang-kadang dari atasnya bagus Di tengah jalan banyak tukang sunat hmm. Turun ke tingkat menengah, ini jalur birokrasi sunatin, turun lagi ke bawahnya sunatin, turun ke gubernur sunatin, turun ke wali kota sunatin, turun ke camat, sunatin sampai ke rakyat, ujungnya doang dikit bener kebanyakan tukang sunat di negeri kita belum lagi kerja mewazir. itu ada pepatah orang Melayu bilang begini wahai kawan banyaklah zikir mengingat Allah janganlah mungkir wahai kawan banyak berzikir mengingat Allah janganlah mungkir hindarkan semua kerja mubazir supaya hidup tidak terisolir kerja mubazir itu kayak apa kayaknya kayaknya kenal jiranah ja'ranah pernah dengar nama itu 6 6 kilometer di luar Mekah itu ada Masjid Jirona tempat kita ngambil Miqat Ehram kalau mau Umroh Jirona itu perempuan lugu lugu ya tipis-tipis sama bego dah bego tahu bego minum es di tiup nah tuh bego tuh dia kira ngebul panas ini Jirona kalau malam nenun kain siang dia rusakin lagi supaya apa? supaya malam punya kerjaan nenun lagi siang dia rusakin lagi, malam dia tenun lagi Allah sindir kita dengan peristiwa itu wala takunu kallati naqadat ankatha jangan kamu seperti perempuan lugu itu yang kalau malam nenun kain siang dia rusak lagi malam dia tenun lagi, siang dia rusak lagi jalan udah bener-bener dipaculin supaya apa? besok punya kerjaan dan danin jalanan berapa banyak proyek jakronah di Indonesia taksilul hasil mengerjakan yang udah beres kan kerja mubas bapak ibu hadirin yang saya hormati ini soal tablik yang ketiga sidik amanat yang kedua amanat ya yang ketiga tablik amanat itu menyampaikan bisa menjaga kepercayaan orang Itu penting Itu amanah namanya Menjaga amanah itu tugas yang mulia Sama saja kalau tadi Habib sudah menjelaskan Amar ma'ruf itu hakikatnya nahimunkar Nahimunkar itu ya amar ma'ruf Cuma beda orientasinya Tapi dalam pelaksanaannya Amar ma'ruf agak lebih tidak beresiko Ketimbang nahimunkar Kalau kita amar ma'ruf Paling-paling orang gak mau gitu aja. Orang kalau diajak sholat gak ada yang marah insya Allah. Tapi gak mau ya gitu aja. Tapi kalau dicegah judi, dicegah zina, dicegah judi. Oh bandarnya kuat-kuat sekarang ini. Bandarnya kuat-kuat. Jangankan kelas kita, hukum aja bisa dijual beliin. Perkara bisa dijual beliin. Saya temporer saya bilang. Rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing Harga laporannya mahal Nanti berperkara kepengen menang mesti jual sapi Cuma mau ngurus ayam hilang, kambing hilang sapi lengit Itu kadang-kadang ya kita nggak bisa Karena selalu ada permainan dan itu proses Salah siapa? Ayo kita perbaiki sama-sama ini negara-negara kita, kemerdekaan ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Membangun negara ini kita biayai dengan uang kita rame-rame, kita yang bayar pajak listrik, pajak mobil, PBB, uangnya dikumpulin bangun negeri ini. Saya ikut bayar pajak. Karena saya tidak rela kalau uang pajak itu digunakan cuma untuk studi banding atas nama jalan-jalan. Lalu dibikin slogan besar-besar Orang bijak bayar pajak Orang pajak ngembang pajak <tuk> Ini Kalau yang Ma'ruf berjalan Tapi yang munkar juga berjalan Artinya kita Hanya beramar ma'ruf tapi tidak Bernahi munkar Syauki bilang dalam sebaik syairnya Fama ta yabluhul Bina'u yauman kamaluhu jika anta tabni wal akhir yahdumu kapan bangunan mau selesai kalau kamu bangun orang lain ngancurin orang betawi bilang itu namanya kayak nimba kagak dibendung gimana mah airnya mau kering kalau nimba enggak dibendung kenapa yang ma'ruf jalan yang munkar juga jalan maka amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan secara bersama Satu. yang kedua saya sepakat dengan guru kita Habib Munzir bahwa Amar mau naik munkar sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu untuk hal yang memang bukan dunia kita. Saya dulu pernah memimpin partai politik. Dulu zaman jahiliyah. <tik> Belakangan saya menyadari politik memang bukan dunia saya. Walaupun partai politik perlu, tapi biarlah. Orang yang dunia di situ saja yang mengurus politik. Saya lebih baik sama-sama Habib -sama, Munzir lah ngurus umat dan dakwah ini. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan dunia kita di situ. Kalau Kiai disuruh bangun jembatan. apa camat mengurusin tahlil. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Semuanya harus berangkat dari husnul zonk. Baik sangka Apa yang terjadi oleh tokoh lintas agama dan sikap Bapak Presiden Kita jembatani dengan Hosneson Kita percaya pemerintah pasti punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat Kita juga percaya tokoh lintas agama punya tanggung jawab moral Mereka memberikan teguran bukan karena benci pemerintah Tapi ingin melihat negara ini berjalan dengan baik saya ingatkan waktu PSSI lawan Oman Itu ada penonton yang namanya Ardi Turun ke lapangan Dendam bola ke gawang Untung gak gol Waktu ditanya Saya bukan Benci sama PSSI Saya bukan mau ngacauin pertandingan Saya cuma greget Kenapa sih gak gol-gol PSSI sini? Penalti aja meleset capek saya gerget nah. karena itu saya percaya para tokoh lintas agama punya niat yang baik ingin melihat negara ini berjalan dengan transparan kita juga percaya pemerintah punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat cuma tentu ada berbagai kendala dan diperlukan kesungguhan dan kejujuran sekali lagi kesungguhan dan kejujuran jangan ada dusta.